Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Widya Kitchen Di video kali ini Aku pengen share ke teman-teman semua Gimana aku bikin Olahan sagu mutiara Jadi secantik ini ya teman-teman Ini bikinnya mudah banget Tapi rasanya mantul Cocok untuk ide cemilan Ataupun ide jualan teman-teman Buat teman-teman yang penasaran gimana aku buatnya, tonton terus videonya sampai selesai ya langkah pertama kita mau rebus dulu untuk sagu mutiaranya Aku pakai satu bungkus sagu mutiara ya teman-teman ini kita rebus kemudian aku tambahkan pewarna merah ini biar makin ngejreng gitu ya warnanya makin cantik ini mau aku tutup biar cepat matangnya ini hasil dari satu bungkus sagu mutiara ya teman-teman alhamdulillah cantik banget kemudian ini ada 200 gram tepung beras kita tambahkan 100 gram tepung tapioca 180 gram gula pasir kemudian setengah sendok teh garam ini kita aduk biar rata dulu ya teman-teman untuk santan ini kita masukkan bertahap aku pakai 800 ml santan kita aduk terus sampai tidak ada yang menggumpal ya teman-teman masukkan lagi sisa santannya Aduk kembali. Kemudian di sini aku mau tambahkan setengah sendok teh vanili cair ya, teman-teman bisa ganti vanili bubuk. Untuk adonannya aku mau bagi menjadi tiga. Ini aku tuang untuk adonan yang ada sagu mutiaranya. Ini komposisinya yang paling banyak ya teman-teman kalian silahkan sesuaikan dengan kreasi teman-teman untuk adonan yang satunya aku beri esen pandan kemudian kita ratakan sampai pewarnanya ini merata ya teman-teman ini tercium banget aroma pandannya kemudian yang satu lagi aku mau kasih pewarna putih biar putihnya nanti tuh bagus ya teman-teman lanjut kita ratakan takannya ya, ini udah aku olesi minyak goreng ya teman-teman kemudian kita ambil satu sendok untuk adonan warna putih ini yang nantinya kita akan kukus duluan ya lakukan sampai selesai Kemudian untuk lapisan putih ini siap untuk kita kukus. Kita kukus di api sedang selama 3 menit aja ya, teman-teman. Alhamdulillah ini udah 3 menit. Langsung kita tambahi adonan yang ada sagu mutiaranya teman-teman. Ya ini aku pakai satu centong, satu centong gini. Eh, satu irus maksudnya. Lakukan sampai selesai. Kemudian ini kita kukus lagi selama 5 menit ya. Alhamdulillah udah 5 menit. Ini aku mau tambahkan adonan putih lagi untuk satu sendok. Jadi kayak kita bikin lapis gitu ya, teman-teman. Mirip banget rasanya juga kurang lebih mirip dengan rasa lapis ya. Ini kita kukus lagi 3 menit. Kemudian, untuk yang terakhir kita mau kasih yang rasa pandan yang warna hijau. Ini sampai penuh ya, teman-teman. Lakukan sampai selesai Alhamdulillah udah mateng Ini bisa kita angkat Kemudian kita dinginkan dulu sebelum dilepas dari cetakan ya teman-teman Alhamdulillah ini dia hasilnya Kue sagu mutiara Cantik banget Ini lembut banget teman-teman Manisnya juga pas, rasanya gurih-gurih -guri santan gitu. Cocok banget untuk cemilan ataupun untuk ide jualan, insya Allah laris. Teman-teman jangan ragu untuk mencoba karena cara buatnya yang mudah banget. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Jangan lupa tonton videoku yang lainnya ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.